mempoting Oke di sini disini Terusnya ada saya sendiri yaitu Rudensya Widjaya Pratama lalu ada teman saya Muhammad Dafa ada Ahmad Luhur Pakerti Akbar Maulana dan saudara Rizko eh Ridho Rizky Oke jadi uh, boleh yang pertama buat screen sharing uh, dari Azam dulu silakan ah. Azam, Azam Halo guys hehehe nah sebelumnya kan Nah jadi saya saya dan kelompok saya akan merisi tentang aplikasi bernama tel ini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 nge-share apapun menulis apapun secara anonim tanpa kayak takut di itulah selain kalau kayak misalkan kita di Twitter nih ngasih pendapat A pendapat B terus banyak yang kontra oh, kita langsung diserang tuh di Twitter apaan nih pemikiran kayak gini terus langsung dilacak akun kita foto-profil kita lalu belakang kita pokoknya semuanya langsung gacak. Nah tapi kalau juta ini nggak perlu takut soalnya kan anonim nah, tapi walaupun idenya bagus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 Biar nge sendiri juga kan kalau di-base kan kayak perlu di-fold dulu tuh sama base-nya baru bisa di post Nah kalau di sini kan enggak, kita bisa langsung ngirim conversion kita. Nah, lalu bisa ngebahas buku juga di ini. Saya tambahin menu. Nah, lalu kalau tampilan. Mana ya? Nah kalau di Corner kan kalau di education tampilannya gini nih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 jadi story saya saya bikin kayak gini biar tampilannya sama kayak fan corner dari baratnya kayak oh ini tuh masih bagian dari tel juga soalnya kok di biar juga soalnya kok dibikin tiba-tiba beda kayak gini kan kayak oh ini masih bagian dari tel nggak ya kan jadi kayak beda gitu Makanya saya bikin kayak gini story smart. jadi biar ibaratnya kayak sama kayak fan corner lah kayak nah terus masuk lagi nah terus di apa postingan ini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 nih kita buka home disitu lihat oh judulnya kayaknya menarik nih bisa kita klik bisa kita, kita bisa jadi tahu jadi cerita populer up nya yang di stories itu apa aja bisa kita baca juga jadi kita nggak perlu ngebuka stories nya buat tahu apa yang populer kita ibaratnya trending aja apa yang trending cerita yang paling populer di stories nah terus di sini juga di trending di fun corner nah di fun corner itu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 Kebuka nih page-nya, misalkan ada diskon 10-10, kita klik, oh, langsung kebuka page 10-10. Nah, fun corner ini saya bikin begini biar kita bisa masuk ke fan corner-nya. menu fun corner. Ini. Ini, ya? Mana fun corner? Oh, ini. Iya, jadi, ya, jadi kalau misalnya kita klik fun corner, termasuknya ke sini. Kalau kita klik yang stories, masuknya ke sini. Gitu. Jadi, kayak ibaratnya selain...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 juga kita bisa langsung akses di my stories di menu home nya ini, nah my bookmark ini ber kita bisa langsung akses story story stories yang ada nih kan kalau stories nih, historis ini kan ada bookmark nih, jadi daripada kita cari di kita masuk ke stories terus pilih kategori terus kita lihat apa apa aja yang udah kita bookmarkin, nanding kan langsung dibikin di depan sini di drop dropdown menu, jadi kita bisa lihat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 Fashion book, music sama movie. Cuma karena saya komisikan dari aplikasinya saya screenshot saya tempel, ternyata pecah. Jadi saya bikin ulang aja kayak gini. Jadi saya sebenarnya gak mak. kayak gitu. Nah sebenarnya juga kalau misalkan di, jadi saya kan gini. Saya punya temen desain grafis, bukan desain grafis sih dia desain di interior di TB. Cuma dia emang minatnya di desain grafis gitu. Nah, teman saya itu bilang kalau misalkan <tuh> kalau kita mau gambar atau apa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 tapi sini biru hitam, terus disini juga ada biru, kuning, merah, hijau jadi Akhirnya kayak warnanya masih belum senada, terus di sini juga ini ya buram, tapi sini terang. Jadi ibaratnya masih kurang lagi, makanya saya impor sedikit. <tuh> jadi gini, jadi biar ini enggak terlalu buram sama itu, sehingga terlalu nyatu sama background. Terus ini juga warna-warna kan jadi lebih senada nih, ada biru, coklat gini-gini, jadi warnanya ya kayak agak senada, nggak ada yang beda gitu warnanya karena emang color paletnya awalnya saya dantuin warnanya kayak gini aja cuma tiga warna doang jadi biar lebih serasi aja oh ya di sini juga saya jelasin maksudnya ini walaupun ada foto profile jadi foto profilnya ini kan ini kan anonim nih nah foto profilnya itu bukan foto profile sih sendernya tapi di dari aplikasi ini TL-nya. jadi saran saya di aplikasi telnya itu kayak nyediain pack buat foto profile foto profil bawaan deh <tuh> soalnya kayak gini ya biar biar biar jelas aja gitu soalnya kan kalau mungkin kita ngesal, kirim anonim benar-benar anonim tapi nggak ada profile ini, menurut saya kayak aneh aja gitu maksudnya kalau cuma tiba-tiba oh ngepost dia ngepost ini tapi nggak ada foto profil dari siapa saya sih aneh aja nah makanya saya tambahin foto profil nah tapi foto profilnya ini nanti biar jadi bawaan dari retail lagi. jadi kita nggak tahu dia identitas itu apa bisa aja kan saya pakai foto profil cowok tapi nggak tanya asli cewek tapi iya, jadi kan soalnya kan anonim tuh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 terus bawahan yang di bawahnya itu baru postingan aslinya, ya tapi kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan kayak bikin kayak lain kayak gitu under, ibaratnya kayak spam terus misalkan ada satu postingan nih, kayak nanya tim bumi bulat atau bumi datar atau atau bumi hoax, nah kan jadi kan ternyata kalau yang balas banyak, hmm. jadi spam gitu, bales kayak langit lain terus spam terus muncul lagi muncul lagi muncul lagi muncul ada yang ngebales hmm. postingan sini ada yang ngebales, postingan sini, nah makanya dijadiin fokusnya gini aja.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 kita bisa sort nih kita mau nyarinya ini postingannya masih baru atau kali postingan baru atau postingan populer makanya di gini terus kalau misalkan nemu juga kayak di twitter kan yang kata kuncinya jadi bold nih terinspirasi kayak gitu di gitu terus storiesnya menunya kayak gini ini bikinnya oh ya terus juga alasan kenapa saya pakai icon juga kenapa karena di kalau di detail dia pakai kayak gini jadi baratnya kayak enggak konsisten kan? Gitu. Maksudnya kalau di fan corner awalnya dia pakai ikonnya kayak berwarna begini tapi dia kalau misalkan ini warnanya cuma ini doang tuh kayak cuma garis terus background. Kalau pun maksudnya kayak shape, tapi cuma sharpnya cuma garis doang. Jadi maksudnya kayak enggak konsisten gitu. Maksudnya kalau misalkan mau kayak gini kayak gini semua. Kalau misalkan mau yang kayak gini kayak gini semua. Nah, makanya di desain saya, saya bikinnya karena di fun corner sebelumnya saya pakai icon. udah di sini juga saya pakai icon. Nah, alasan kenapa warnanya beda-beda, biar jadi identitas aja nih. Ini kan backgroundnya beda nih. Warnanya, nah ini sebenarnya biar jadi identitas aja kenapa. Karena di menu home-nya, <tuh> saya tampilin kayak gini nih. Nah, ini tuh background bukan asal background. Jadi buat identitas begitu orang-orang tahu oh di Remantan ini cerita romans loh. Jadi mau baca asyik mau baca cerita romance jadi ya. bisa saya klik. Jadi biar kita biar orang-orang itu tahu walaupun ini popular stories nah kita orang-orang itu jadi tahu oh ini kategori popularnya dari kategori mana. Terus, kalau misalkan oh. ada kategorinya kan orang-orang tiba baca oh judulnya di Remantan nih kan cerita romance loh. pas diklik enggak cerita horor kan di Remantan mantannya setan kan serem. jadinya Iya, jadi biar orang-orang tahu aja, oh, ini oh ceritanya, iya <laughs> gitu deh, pokoknya biar orang, orang tahu, oh ini tuh dari romance nih, oh ini horor nih, oh ini dari lucu nih, ini komedi nih, mau baca, ini komedi, gitu. biar biar, biar, ident, biar ada identitasnya aja, biar orang tahu, oh ini mah romance, oh pink pink romance, ini kan biru, biru muda biru tua nih, karena sebikin warnanya ini ada konsepnya, ini kan biru, terus ini birunya agak tua, kan SMA. Kuliah, eh, tingkatan, ya, tingkatan dari SMA. Kuliah kan bertingkat nih. Ini kan juga warnanya juga bertingkat nih, HREF-nya. Eh, bukan -ref, siapa? Kode-kode itunya. Hex binner Hex-nya. Kode Hex-nya jadi bertingkat nih. Biru muda, biru tua. Gitu sih. Nah, karena horror ini kan eh, gelap nih, malam-malam gelap. Warnanya saya bikin, kasih warna biru tua nih. Misalnya biasanya kalau malam kan gelap gelap tapi bukan gelapnya hitam. Tapi kalau di langit kan bukan gelap hitam. Tapi gelapnya biru tua. Tua banget.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 kayak ada ini saya bikinnya kayak kayak semacam kora judul kok kita klik kebaik ke bawah ceritanya dan di ceritanya munculnya kayak gini itu uh. ini nih nih kalau di love eh gak uh, di love di love tuh bisa kan pamer aja gua <laughs> uh, udah sih gitu aja tuh tampilannya ini kalau misalkan udah di report ada tulisannya sebenarnya enggak pakai enggak ini sehingga ini banget soalnya pasti detailnya udah ada Terus ini tampilan komentarnya menurut saya mendingan kayak dipisah gitu ini komentar dari di storiesnya daripada jadi jadi satu kayak gini daripada jadi satu kayak gini dari sudut pandang saya mendingan dipisah kayak gini soalnya biasanya kalau di forum-forum gitu komunitas-komunitas gitu kalau kita klik reply mau balas kepisah halamannya jadi kayak gini jadi sebenarnya biar fokus aja sih, begitu bisa fokus bacain komentarnya. Soalnya kan kalau misalkan kayak gini, terus kita kalau kita mau bacain komentarnya juga, kita, kita scroll panjang, terus kita paling atas lagi tergantung cerita nih ribet. di mending kita terfokus aja konsepnya. Kalau mau komen udah komen semua nih langsung, semua biar kita bisa baca. Oh, ini komen, komen, komen itu. Udah sih gitu aja nih ini home, home lagi drop down menu, udah selesai itu aja hehehe sudah guys setelah jam berita ya oh iya sama dari... sama ada back sih dari aplikasinya nih sebenarnya bug saya <tuk> saya pernah ngirim nih dark mode nya kak dark mode belum kepikiran sampai dark mode sih <tuk> cuma ah, ini dark di Sampai lo di mendak nih jadi saya pernah ngupload nih di salah satu di kategori education di fun corner yang ini nih fun main print hello world ini yang nah tapi pas saya klik di ga tau pas saya cek lagi ternyata postingan saya itu ada komentarnya tapi nggak ada di sini di notifnya itu gak ada ga tau jadi kita gak tau kalau misalnya postingannya itu udah di komentar udah di like udah di itu kita nggak tau nah makanya sebenarnya di bugnya itu di sini nih masih belum ada kayak kalau misalkan ada yang orang komentar harusnya kayak kasih tau lah ada infonya di sini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 Halo jam oh iya uh, buat pemaparannya udah tapi uh, kayaknya ada yang lu kurang satu poin jam kemarin kan kita sempat bahas ini yang uh, do not uh, apa tuh yang yang check box oh iya iya ya yang check itu. box itu mungkin uh, buat mana ya yang check box yang itu apa uh, ada donut yang, yang itu oh, yang ya, oh, kau di supermarket aja sih kayak nggak <coughs> masuk yeah. ke itu aja gue juga Oke, oke okay, okay. Dan uh, satu lagi ada yang masuk ya guys, namanya Farhan Dewanta Saputra. Karena Azam dari sudah waktu, selesai, ya? kita lanjut ke pemaparan dari saudara Faris. Silakan saudara Faris. He, he, silakan Faris. Jadi kayak uh, mungkin gue jelasin kayak desain gue juga nggak enggak enggak saya buat kayak gue lebih ke apa namanya, lebih fokusnya ke interaksinya mungkin kayak dan juga karena resource-resourcnya juga nggak nggak banyak, gitu. jadi simple mungkin desainnya. Uh, mungkin langsung ya kayak uh, stories um stories mana jam kiri kiri terus terus oh, oh ini, ini nih yeah. nah tadi kan storiesnya gini jadi kayak kalau kalau <coughs> desainnya sini gua belajar kayak gini jadi uh, nah gu gu gu pakai apa namanya pakai tab di sini di sini ada list stories sama kategoris nah di list storiesnya ini kayak <coughs> ada apa namanya ada kategori juga di sini. Mm. Jadi biar-biar orang tahu juga kayak kayak Ajam tadi, mm apa namanya? Ini apa storiesnya tentang apa gitu. Terus juga kan kalau detail nih mm. uh, kalau sebenarnya yang Ajam bilang yang my, my profile itu. Sebenarnya kalau gua lihat-lihat ini sebenarnya bukan my profile, ini my stories. Jadi kayak story-story yang kita tulis tuh di sini gitu. iya sini bisa ada dan. my profile itu di bawah. Iya yeah, iya yeah. iya. Yeah. Yeah. Harusnya my stories itu sebenarnya. Jadi mm. weird. Mm terus juga kalau detail itu kalau mau buat stories kan dia jadi kayak harus ke stories dulu terus ke my profile baru di sini stories nah kalau gua gue tambahin di sini ada buat langsung jadi langsung bikin stories jadi biar nggak harus ke my profile dulu <tuh> Oke okay, lanjut terus kalau untuk mau bikin stories ya kira-kira tampilan gini nah di sini gua kasih kayak minimal 99 karakter jadi kayak kalau detail untuk stories tuh udah gue hitung minimal 99 karakter karena gue juga udah nyoba gitu gue bikin kayak coba satu baris gitu next tuh gak bisa dipencet gitu ya, jadi iya, bener, bener. ya kayak apa ya ya bikin bingung user-nya gitu jadi di sini kayak gue bikin pelan-pelan karena dan di sini ada statusnya juga <coughs> hmm. ya sih saya sama si Ketau nah ini kan ada story kayak gini kayak jam tadi ini desainnya juga kurang karena entah kenapa kalau kata gue ini tanggung gitu kayak ini tuh buat apa gitu di desain gini mending langsung pengen aja kap dan Uh, kenapa harus ada kayak drop-down gini, kenapa ditampilin setengah aja, karena kan kalau kata gue idealnya kalau kita klik story itu kita bener-bener baca banyak gitu, pengen baca semuanya yeah, gitu, bener -bener. Bukan, bukan apa, bukan pengen lihat story sama komennya bareng gitu, kecuali kalau kayak post tadi, kalau post kan ibaratnya kayak ya chat-chat anonim itulah, pengen lihat postannya sama komen-komen orang juga, <tuh> jadi kalau di story gue bikin kayak, nih, ih, Nah, jadi komennya gue bikin kayak pull-up penuh gitu. Dan story-nya penuh, dan... Ini pendek sih gue bikinnya karena males. <tuh> ya, kurang lebih gini lah Nah, kan tadi kan ada dua tab gue, yang latest story sama kategoris. Mungkin gak beda juga, kayak aja. Cuma gue pake kayak icon doang di sini karena... Ya, research. cuma dapet result-nya gitu doang. Uh, ya udah, gini lah kategoris kategorisnya kayak... Okay. Kurang lebih sama terus juga kalau diklik, misal kita klik yang collect life, hasilnya gini. di sini kayak gue kasih warna khususnya gitu aja biar nandain aja. karena kalau ya sih nggak kan, nggak ngaruh juga kalau untuk apa namanya identitas style karena karena kan uh, ya biar biar apa namanya biar nandain aja biar ciri khas saya buat kategorisnya. di sini juga nggak gue kasih genre karena kan udah pasti di sini karena kategorisnya. jadi ya, mungkin kalau buat stories gitu aja kalau saya dia terutama tuh story sama apa namanya? fan corner. Mm. Oke, okay, lanjut ke masuk. Nah, itu corner kayak sebenarnya kayak pan corner sih gue kayak nggak nambahin banyak gitu. Cuma ya Mem... Ganti-ganti uh, primary color doang, terus juga pakai icon doang gitu. hmm. biar simple aja. Sebenarnya gue juga ngincer simple aja. Uh, fun corner juga tadi juga kayak aja mending gue agak art itu tuh gue bisa jadi musik sama movie. Bus hmm. itu ke... nah, ini bukan corner gini tampilannya. Uh, kalau di gua juga nggak berubah banyak gini misalnya yang games kurang lebih tampilan kayak gini uh, di sini juga bisa kayak apa namanya tulis post langsung terus juga kalau mau buat apa namanya buat kalau misal baca-baca apa posannya kurang lebih gini karena kan kalau posan kenapa gua langsung tampilan komennya? karena ibaratnya kayak kalau kita baca post pos ya ibarat kechat aja gitu kayak tadi ajang bilang juga gitu, apa namanya chat anonimnya gitu jadi Rampilan komennya langsung biar orang bisa apa Biar bisa ibarat interaksinya ke, Kerasalah gitu loh Nah untuk post juga sama Kurang lebih gak jauh beda Bedanya kayak gak ada apa namanya Kalau tadi kan di stories tuh ada Ada ini Kayak heading 1 heading 2 Kalau stories tuh kayak ibarat ada judul Ada list ada apa kan Kalau post tuh kayak ibarat singkat doang Jadi gak gue kasih ini cuma gue kasih karakter sama next Ya, itu sih. Kurang lebih. Simple. Gimana, udah? aja. Udah? udah. Ya, langsung aja deh kalau gitu. Uh, masuk ke sesi yang pada intinya. Yaitu uh, buat ngevote uh, mock-up dari kedua kompetitor kita. Antara Azam dan Faris. Oke, yang pertama... Uh, oh ya, ini votingnya sekaligus jelasin juga ya, kenapa anda-anda uh, ini memilih itu? Oh, bukan terakhir ya, ya, ya, ya. aja berarti. Yang pertama dari Dafa silahkan Dafa, silakan Dafa. Gimana Dap? Halo. Hmm. Uh, antara Azam atau Faris ya? Ya. Um, seperti <laughs> kalau misalnya dari uh, apa sih dari penggunaan FC sih? kalau misalnya dari pendapat gue sih ya gue tuh lebih suka yang namanya simple kesimpelan kan gue minimalis kan jadi gue lebih suka yang minimalis yang uh, sedikit sedikit embel-embel ya tapi fungsinya banyak nah tapi kalau yang gue lihat walaupun walaupun punyanya fars itu minimalis tapi dalam hal apa sebutannya dalam hal ke kompleksitas dikuatan. Kompositas juga sih, kayak <SILENCIO> user interface-nya tuh, kayak apa ya? Kayak ilustrasi di user interface-nya tuh, menurut gue kurang. Gue lebih suka ilustrasi, <SILENCIO> lebih suka apa ilustrasi user interface-nya aja. Dimana dia masih, dia menggunakan color palette dan eh, apa namanya, prinsip-prinsip eh, yang membuat aplikasi itu enak dilihat mata gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya menurut gue sih, gue lebih ke arah... Ke arah, arah Faris, Faris. Uh, gue ke Faris. Uh, bah, gue minimalis, uh, gue lebih suka minimalis ke Faris. Yang kedua nih, uh, Akbar nah, deh, Akbar. Akbar, ya, Akbar. Ya, Akbar dulu, ya, Akbar. Ya, Akbar udah pengen ngomong. Eh, gue nge-fut. <laughs> <silahkan. laughs> Oke, okay, gak usah banyak ngomong aja nih, oh, kan. Gue okay. langsung ke inti aja nih. Kasih tahu. <laughs> Kasih paham, bar. Kasih <laughs> <laughs> paham, bar. Sebenarnya menurut gue nih, Uh, dua desain itu udah bolehlah baguslah bagus lah ya. cuman uh, buat uh, desain desainnya ajam nih menurut gue ya menurut gue tuh dia ngeluarin interface yang uh, lebih menarik dilihat gitu. okay. terus juga uh, kombinasi warna terus juga okay. secara fungsional tuh lebih lebih cenderung ke ajam jadi gue ajam oke okay imbang nih ya imbang nih antara Dafa sama Akbar, ada ke Paris, Akbar ke oh ya. Siap siap siap. Lanjut nih Pasti yang ketiga, motor ke siang ketiga uh, buat pilih itu uh, <tuh> kita ke Adi kita ke Adi dulu kita ke Adi dulu. Yes. Adi. Yes. Ya. Nah. Terus saya. Kalau masalah desain, saya lebih suka Azam karena warnanya lebih lebih liat. Tapi untuk fitur, saya lebih suka Kvaris karena lebih sedikit. Karena kalau ke Azam tuh ya bagus sih banyak fiturnya, tapi kemungkinan nggak dipakai. Nah. jadi kayak buang-buang tempat doang gitu. Nah. Tapi untuk desain dan warna. Itunya saya lebih suka Azam sih, jadi saya milih ke faris karena lebih minimalis, <laughs> terlalu banyak fitur yang mau terbuang. Oke, okay, uh -uh. berarti buat Faris dua, buat Azam satu ya, oke. Okay. Lanjut nih, ke oh. yang keempat, Saudara Rido dulu, Rido. Ridho. Oh, pertama dari Disney ya. aja, ah, kalau gue lihat sama jawabannya kayak Akbar tadi ya, pemilihan color palette bagus, terus juga lebih bervariasi juga gitu. ya. Enaklah lihat mata gitu.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 Nih, tunggu dulu nih. Katanya dia Disain. baru melihat. Terima kasih. Desainnya eh sama-sama do, sama-sama. Katanya dia baru mau lihat. Enggak, enggak, boleh. Eh, fotonya aja dulu deh. Fotonyanya <laughs> nah. aja deh. Foto-fotonya jam. Ini pelagi bagian awal-awal aja cuma he he. Ah, tadi mau langsung ke di Paris aja, An. Tuh kan dia punya Paris nih. Nih, nih, lu lo lu penuntun. Copot rokok kita nih, An. Ini. ini home guni perlu dijelasin nggak sebentar tadi hmm. gua sempat sempat ada ketinggalan bagian sininya si apa function functional per awal-awal lirik -awal cuman kalau uh, sejauh yang gue lihat ya dari yang ininya punya punya jam sama punya hari hmm. sama benar pak di situ dia lebih minimalis kan cuman uh, kalau gua lihat nih, dia tuh uh, Ajam sama Faris itu bagaikan fitur Instagram sama Facebook. Kalau bisa kita kita lihat tuh fitur Instagram itu kan uh, nggak ada menu copy, dia cuma ada menu kalau itu cuma ada menu select itu cuma ada delete ya, kalau salah ya. Kalau kita memilih komen atau apa. Ini ambil permisalan doang ya. Permisalan, hmm. berarti kan itu kan tanda ini kalau dia simple dan fiturnya tuh nggak banyak. Sementara kayak misalnya Facebook, Facebook kan fiturnya udah banyak banget tuh di komen aja kita malah bisa nge-copy, bisa ngapain aja lah, ngapain itu bisa ngeriak, bisa ngapa ngapain lah itu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 mock -up dari Azam. Terima kasih semuanya ya untuk yang sudah memvoting dan kita akan kembali lagi uh, pada tanggal uh, 9 Oktober besok uh, untuk uh, memaparkan uh, mock -up dari Saudara Azam kepada developer apps nya Oke, okay, uh, sekian dan bye-bye.